Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.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 dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sebagai umat muslim yang taat Ada baiknya kita juga mengerjakan yang sunnah Setelah yang wajib sudah terpenuhi Dan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan adalah Mengerjakan sholat tahajud Sholat tahajud sendiri utamanya dikerjakan di sepertiga malam terakhir Atau kalau dihitung dalam jam Yakni diantara jam satu malam sampai jam 4 pagi yang didahului dengan tidur terlebih dahulu dalam Quran surah as-sajdah ayat 16-17 Allah subhanahu Wa Ta'ala sudah berfirman yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada rohnya dengan penuh rasa takut dan harap serta mereka menapkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka Atas apa yang mereka kerjakan Sahabat beriman Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahawa Allah akan memberikan nikmat dan berbagai macam keindahan bagi yang mahu mengerjakan solat tahajud dengan penuh pengharapan Untuk menyempurnakan solat tahajud Sebelum berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah Saya sarankan untuk berzikir dan membaca doa setelah selesai solat tahajud terlebih dahulu Adapun urutan zikir yang dianjurkan adalah Membaca istighfar Lalu membaca tahlil La ilaha illallah Membaca tasbih Subhanallah Membaca tahmid Alhamdulillah Lalu membaca takbir Allahu Akbar Membaca ayat kursi Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian membaca Surah Al-Ikhlas Surah Al-Falak Dan Surah Al-Nas Kemudian yang terakhir ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai berzikir dilanjutkan membaca doa. Allahumma Rabbana lakalhamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa manfihinna. Walakalhamdu anta malikus samawati wal ardi wa manfihinna. Walakalhamdu anta nurus samawati wal ardi wa manfihinna. Walaka alhamdu Wa Wa liqa'uka alhaqkun Wa qawluka haqkun Wa aljannatu haqkun Wa alnaru Wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Wa al-sya'atu Allahumma laka aslamtu Wa bika amantu Wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasamtu wa ilaika hakamtu tagfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhir la ilaha illa anta Wa hawla wa la illa billah Ya Allah, milikmulah segala puji Engkau lah penegak dan pengurus langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya Milikmulah segala puji Engkau lah penguasa langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya Milikmulah segala puji Engkau lah cahaya langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya Milikmulah segala puji Engkaulah yang benar Janjimu lah yang benar Pertemuan denganmu adalah benar Perkataanmu benar Surga itu benar adanya Neraka itu benar adanya Para Nabi itu benar Nabi Muhammad SAW itu benar dan hari kiamat itu benar adanya ya allah hanya kepadamu lah aku berserah diri hanya kepadamu lah aku beriman hanya kepadamu lah aku bertawakal hanya kepadamu lah aku kembali hanya denganmulah ku hadapi musuhku dan hanya kepadamu lah aku berhukum oleh sebab itu ampunilah segala dosaku yang sudah kulakukan dan yang mungkin akan kulakukan Yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan Dan dosa-dosa lainnya yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku Engkaulah yang maha terdahulu dan engkaulah yang maha terakhir Tiada Tuhan selain engkau dan tiada daya upaya Serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Setelah membaca doa tersebut Silahkan saudaraku semuanya untuk berdoa Meminta kepada Allah Apa yang menjadi permintaan dari saudaraku semuanya Insya Allah Doa saudaraku semuanya Lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Demikian Yang bisa bagikan. Semoga kita semuanya selalu bisa menjalankan sholat tahajud setiap malamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.